Kenyan kaya bodang-kaya bodang diambang Angger ah Keren banget udah mulai menipis Ayuh, ngang. Kau udah ngakak yuk Kepi rupi, pahal Bisa naik? Yuk, itu dia asal, ngelak apa Emang kan naik kebiatan Kedahang ngamalum, kakak ceng naik alami wajah keacan Atau naik kalah apa? Kalami? Barang-barang pun pasihan wajah Kok pak? itu kenapa? Eh teragit Orang ini menggolak Mengolah trok menggelotrok bener. Penat kepanasan jadi menggelotrok menggulak. <tid> eh, hehehe. hehehe. <yg> depan <tid> eh, <Pertama penghirup. tid> Teman-teman ini Bang. hari yang membakar turut ini. Arene berjuang di sini. ngomong bang, bang, Bang. Dia lupa lagi, share